lalu kita belajar caranya menginstal Cordova jadi Cordova merupakan wrapper yang bermanfaat untuk um, mengwrap membungkus aplikasi web kita agar nantinya bisa dikompil ya di di apa namanya dijalankan ya dibentuk menjadi APK ya APK nantinya akan dapat diinstal di smartphone anda masing-masing Ya. Jadi kita menggunakan Cordova untuk membantu kita mengubah web kita menjadi APK. Nah, minggu ini kita mulai masuk ke dalam framework ya. Jadi mata kuliah hybrid itu kebanyakan ngomongnya tentang framework memang. Oke, okay. framework itu apa sih? Framework itu merupakan suatu set software, plugin, library yang berguna membantu kita membuat sesuatu dengan cepat ya Anda pernah dapetin framework juga ya sebelumnya Anda uh, nanti uh, kalau di mata kuliah apa itu web framework programming (WFP) Anda belajar Laravel itu juga framework di mata kuliah ini Anda belajar framework Seven ini juga framework nanti setelah UTS Anda belajar Ionic itu juga another framework ya di mata kuliah lain mungkin Anda belajar React Anda belajar apa itu uh, apa apa namanya Flutter, ya itu juga semuanya dalam framework. Ya. Pertanyaannya kena apa? Kenapa kok kita perlu framework? Padahal eh, kalau kita buat sendiri web, kita pasang sendiri HTML, CSS, JavaScript-nya, kita pasang semua, itu webnya sudah berjalan gitu, tanpa adanya framework. Nah, tentu saja jawabannya adalah framework itu untuk mempercepat pekerjaan kamu. Ya. Tapi di mata kuliah hybrid ini secara khusus, framework ini dapat eh, membantu Anda agar mengubah tampilan web Anda seperti natif, ya punya punya feeling, punya behavior serta tampilan yang menyerupai aplikasi native, ya tujuannya memang agar ketika orang pakai web kamu orang akan merasa ini adalah aplikasi bukan web gitu ya jadi secara tampilan ini adalah aplikasi. Oke, okay. um, pendekatan Framework Seven dia menggunakan teknologi yang sudah kita kenal. HTML, CSS, JavaScript, gitu ya. Jadi kita nggak belajar hal baru begitu ya. Uh, jadi anda, anda akan banyak sekali bermain di JavaScript sebenarnya. Sedangkan HTML sama CSS-nya sudah dihandle oleh uh, si framework ini. Oke. Okay? Nah, sekarang coba anda buka dulu, ya. Anda buka dulu uh, framework uh, seven di Google ya, anda Google framework seven. .io Framework 7io Nah, ini ya bisa dilihat di layar. Ini adalah uh, tampilan Framework Seven, di mana uh, Framework Seven ini bisa dipakai untuk membuat uh, web biasa, iOS ya, serta Android. Oke, okay. kalau anda lihat contoh buttonnya aja ya, atau card ya. Atau button. Nah, ini contoh-contoh button yang disediakan oleh Framework Seven. Button-button ini, penama tampilannya seperti ini, ini karena dia bermain CSS. Jadi, Framework Seven menggunakan CSS untuk mengubah tampilan dirinya agar menyerupai native. Saya kasih contoh card ya. Ini kan benar-benar kayak cardnya di material desainnya Android ya. Persis mirip sekali. Oke. Okay. Termasuk behavior ketika kita berganti halaman. Ya, anda bisa lihat sendiri. iOS juga sama, mananya. Jadi ketika saya buka card-nya iOS, Anda akan lihat stylenya style iOS. Demikian juga perpindahan layarnya juga mirip seperti ketika kita menggunakan iOS. Oke. Okay. Nah seperti ini. Nah ini apa? Contoh dialognya, contoh dialog yang muncul. Ini benar-benar mirip sekali dengan iOS, memang. Ya. Demikian juga kalau kita bermain dengan dialog di Android, di Material Design. Nah, ini ciri khas dialognya Android, ya seperti ini. field-nya juga sama. Jadi intinya Framework Seven mempunyai banyak sekali CSS yang bisa memper, mempermak ya tampilan web kamu seperti layaknya native aplikasi native di Android maupun iOS. Oke, okay. nah, mari kita lihat contoh di layar sini ya. Misalkan anda lihat tampilan kartnya Facebook Seven yang model kayak begini, itu sebenarnya semua ini dibentuk men, men, uh, dari HTML ini. ya. Jadi semua yang ada di sini dibentuk dari HTML yang ada di sini. Ya. Div class, blog title, style card, kemudian ada gambarnya, ada card content, ya. jadi ada paragrafnya dan seterusnya ada card footer. Jadi kita punya HTML, ya kita kasih kelas-kelas-kelas, kelas dia -kelas -kelas -kelas, uh, ya, uh, kelas premium service, sekali lagi tidak usah dihafal kelasnya, karena nanti Anda akan coba sendiri, Cari sendiri melalui dokumentasi, ya. Facebook seven, jadi tidak perlu dihafal. Oke, okay? nah sekarang adalah tahap menginstal. Bagaimana caranya kita mendownload, menginstal, Facebook seven? Ya, uh, ada banyak cara untuk menginstal, Facebook seven. Yang pertama, Anda bisa download dari GitHub-nya, gitu ya. Anda download dari GitHub, sudah dipasang, atau menggunakan Cordova menggunakan Node .js, ya bukan kodoha maaf menggunakan Node.js okay. Node.js uh, minggu lalu tuh Anda sudah install dan fungsinya banyak nah, salah satunya adalah untuk repository repository dari macam-macam software yang ada di dalamnya salah satunya framework 7 salah duanya nanti Ionic dan kawan-kawan nah kita bisa download framework 7-nya dari NPM dari Node.js, kemudian kita lakukan instalasi. Oke. Okay. Langsung aja ya. Anda jalankan node js command prompt. Nah, biasanya yang saya lakukan ketika saya search node js command prompt di PC di laptop ini saya klik kanan, run as administrator. Run as administrator. Ini saya ulangi ya. Jadi saya search saya tutup dulu ya. Saya search node .js yes kemudian saya klik kanan run as administrator ya tinggal di yes hidup nah, kalau Anda pakai Linux ya Anda masuk sebagai uh, apa super user ya kemudian Anda bisa run instalasinya okay. nah. oke nah semoga kelihatan di layar kita mulai menginstal npm install caranya besarin tulisan gimana ini font nah gini ya. tapi somehow window nya juga membesar okay. Uh, npm install main-g main-g itu global artinya di install untuk semua user yang ada di komputer kalian kemudian kita ketik framework seven uh, minus cli ya eh jangan jangan jangan cli kita pilih yang lebih gampang kita mau pilih yang oh tunggu, tunggu misalnya memang cli ya sorry sorry misalnya memang cli ah, seperti ini jadi npm install uh, global, framework 7 main CLI, enter. Nanti uh, tunggu beberapa saat, ya uh, uh, npm-nya akan mendownload dari repository dan diinstall ke dalam uh, .js Anda. Oke, okay, silakan komentar dulu, teman-teman, uh, bagi yang sudah selesai install. Framework 7 maksudnya, sudah selesai finish install. Oke okay, baik bisa dilanjutkan ya. Oke. Okay. Nah uh, selanjutnya ya, setelah anda beres menginstal Framework nya maka uh, kita bisa menciptakan app ya, menciptakan uh, aplikasi yang menggunakan Framework Seven ya. Anda bisa menggunakan Framework Seven Create seperti ini atau yang saya lebih suka adalah Framework Seven Create UI karena ada bantuan graphical user interface-nya untuk melakukan setting up awalnya ya, men-setup, meng-create awalnya. Oke, okay? jadi langsung aja uh, Anda menuju ke folder uh, mata kuliah ini, terserah Anda mau taruh di mana. Kok saya sih taruhnya di Users Andre Hybrid. Ini ya. Nah, tapi terserah ya. Sekali lagi terserah. Mungkin anda taruh di my dokumen, anda taruh di hard drive D, ya, dan seterusnya, ya. Tapi saya letakkan di users Andre. Saya bikin folder hybrid. Kalau anda taruh di C hybrid ya boleh, terserah. Ya. Jadi ini ID um, Andre tujuannya adalah untuk masuk ke dalam foldernya yang bernama Andre hybrid ini untuk masuk ke folder yang bernama hybrid kalau saya dir saya berkasih perintah direktori w ini maka anda akan lihat ada beberapa folder buatan saya foldernya Cordova semua ini ya hello world my hello plane seven week 1 ini folder-folder Cordova minggu lalu buat testing-testing nah kita akan membuat uh, Aplikasi Framework Seven di dalam folder ini. Ya sekali lagi, anda harus sama kayak saya, anda boleh pakai folder apapun. Baik ya. Nah langsung aja kita per ketikan perintahnya untuk create pakai UI Framework Seven. Create UI Framework Seven. Create main-main UI seperti ini. Framework Seven. Create main-main UI. enter. Nah, um, di sini ada tulisannya seperti ini: All good, you have latest Framework Seven CLI version. Launching Framework Seven UI server. Ya, artinya uh, Framework Seven memanfaatkan kemampuan NPM untuk meng-create local server. Ya, salah satu salah satu kehebatan Node.js itu adalah dia bisa create a local server. Ya, lokal server itu manfaatnya banyak, teman, teman ya. kita bisa nge-hosting website secara lokal Anda bisa bikin apa itu uh, game server ya bisa hosting pemain-pemain untuk join ke server kamu untuk mencoba, mencoba sebuah game dan seterusnya di sini Anda bisa lihat uh, si Framework 7 memanfaatkan npm dengan uh, npmnya menghost di localhost create nah tampilannya seperti ini. ini bukan websitenya Framework 7 ya ini hanya setting up jadi UI di awal oke okay? Siapa yang enggak bisa muncul tampilan seperti ini? Maksud saya adakah error atau problem pada saat instalasi atau menampilkan seperti ini? Saya masih error. Oke, bentar-bentar. Saya coba cek di chat dulu. Uh, Jadi yes, ya, yeah. gate itu artinya global installation artinya uh, bukan perintah mana saja, memang anda pasti bisa bikin di perintah mana aja. Cuman artinya user yang sedang login Windows ka kamu saat ini itu tidak peduli usernya siapapun tetap bisa menjalankan perintah-perintah uh, create framework seven, ya. Yeah. Jadi ini lebih terkait dengan usernya. Kalau PC sendiri nggak ada yang make ya usernya cuma satu ya, no worry gitu ya. Tapi kalau PC-nya di rumah dipakai bersama-sama, ya dan nggak kepingin orang lain bisa mem memakai No CS, 7, Seven maka minus G-nya itu tidak perlu ditambahkan. Sorry, tadi yang error siapa tadi? Saya Pak. Uh, sorry Sorry. Siapa? Tadi? Ini yang ngomong siapa barusan? Marcel. Pak. Oh Marcel, iya iya. Gimana Marcel? Uh, ada ada pesan error apa? Apakah kamu mau share screen, Ya bisa pak. Oke okay, silakan. Si disable pak. Oh sorry sorry, sebentar sebentar, Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, ya, kelihatan, kelihatan. Sebentar, saya lihat dulu, ya. Uh, Oke, okay. tapi yang kedua itu kelihatannya jalan ya yang kedua itu coba turun lagi nah sekarang coba langsung aja uh, create uh, klik aja framework 7 create, uh, create spasi create minus minus UI oh, di spasi minus minusnya di spasi nah enter coba Hmm. Oke, okay, tunggu sebentar. Nah itu dia sudah, sudah ngel, bisa. dia sudah ngeluar. Coba buka browsermu. Oh ya, ya, aja. Udah, udah bisa, ya? Aman ini. Terima Oke, oke, aman, aman. Baik, eh, baik ya. Oke. Okay. Nah, apa yang bisa kita lihat dari layar ini? Pertama-tama adalah destination folder. Jadi new framework 7 akan di-create pada directory yang tertulis di sini. C users antri hybrid. Nah, Anda jangan pakai root directory ya. Sekali lagi hybrid ini kan uh, folder tempat kita meletakkan banyak folder-folder project kita yang lain ya. Jadi saya kasih uh, apa? Saya bikinkan direktori baru ya. Misalkan coba sebut aja hello Oke, okay, ada yang masih belum bisa. Uh, siapa ini? Dika ya, di kanan ya. Oke, okay. uh, silakan share screen, Dika. Uh, ini saya sudah buat folder baru, tapi ngomongnya nggak bisa dibuka, Pak. Di sistem 32 itu. Coba uh, bisa di share screen. Ya, saya di screen ya, Pak. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah ini pak uh, tunggu tunggu tunggu oh kamu mau bikin folder nah ini ya yeah. uh, saya sudah bikin folder pak tapi nggak bisa dibaca Loh kok sistem partner. coba dir tekan dir ketik dir ada nggak hmp hybrid hmp nya belum ada ya Iya, uh, di sini saya sudah bikin, Pak. dc nya ya? Iya, di sistem 32 ini. Ini, Pak. Loh, jangan bikin di sistem 32. Nggak boleh kamu bikin di sistem 32. Nggak oh. boleh, jangan bikin di sistem 32, karena itu punyanya Windows. Bikin di tempat yang aman. Misalkan di C aja. Di drive C luar, di C ya, di, di C ya kamu buat di sini aja. Nah, new folder. AMP, MP. Oke, okay, nah coba sekarang balik lagi ke uh, yaitu C, uh, CD D AMP. Oh, ya nah, balik, masukkan Pak. ya. Nah, silakan nanti di create. Eh by the way, itu ya, tadi Pak. saya lihat kamu belajar R ya? R ya? R ya studio. Pak itu mata kuliah apa ya? Uh, applied Multivariate Analysis pak. Oh pakai okay. ah, ya. okay, R ya, pakai yeah. R itu ya? Oke okay, oke okay. itu software statistik kan? Iya yeah, pak Oke Oke Oke Thank you Thank you Thank you Ya balik ke sini setelah Anda menjalankan UI-nya Anda diminta untuk memisikan uh, sebuah nama folder yang harus kosong, nggak perlu di-create dulu sort foldernya yang Hello Seven ini karena nanti otomatis framework Seven akan bikinkan. Nama app-nya bebas, Hello Seven. Misalkan, nah di sini Anda diminta ditanya ini, mau bikin apa nih, mau bikin web biasa, progresif web app ini akan diajarkan um, setelah UTS. PWA itu apa sih? PWA itu website yang bisa, uh, apa namanya? website biasa yang bisa diinstal atau diperlakukan seperti layaknya app -nya. di sini karena kita mau bikin native ya, mau bikin hybrid web, hybrid app yang nanti diinstal di secara native, maka kita pilih Cordova ya, Cordova app. Bundle ID-nya adalah, anda boleh ganti. Ini biasanya kalau bikin aplikasi native dan memang tujuannya mau diinstal di Play Store atau App Store maka anda harus wajib memberikan nama package ya kalau Anda belajar native mobile programming sudah tahu ini apa begitu ya ini harus unik sedunia nggak boleh kembar Oke okay. target platformnya saya akan pilih Android ya kecuali Anda juga mau bikin untuk iOS nah framework seven frameworknya Anda pilih yang mana gitu ya Basically framework Seven Core itu artinya kita belajar menggunakan HTML, CSS, JavaScript secara plain yang pernah Anda dapatkan di mata kuliah webpro ya. Kalau yang lain, misalkan React, artinya framework Seven juga bisa diprogram menggunakan cara-cara React, ya. Tapi itu mata kuliah yang berbeda. Oke. Okay. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini ada starter template. Karena kita mau belajar bikin dari awal, anda pilih yang blank, blank, ya. Kalau memang udah jago, udah paham, anda boleh pakai template default yang ada, single view, view with tab, split view dan seterusnya. Bundler. Nah, should we set up project with bundler? Uh, kita no, kita pilih no bundler, ya, yeah. no bundler, oke. Okay, biarin aja dulu timingnya. Uh, Framework Seven Icons and Material Icons Fonts, nah ini kita centang bagian ini. Nanti uh, walaupun anda pakai CSS Framework Seven, anda diperbolehkan bikin CSS sendiri. Gitu ya. Nambahin CSS baru, nambahin JavaScript baru diperbolehkan. Anda harus uh, apa namanya menggunakan default CSS-nya Framework Seven. Boleh dimodif juga. Turun lagi di bawah, saya rasa sudah oke. Okay. Uh, enable ini uh, ya, enable. Kalau framework Seven custom build-nya, Anda enable, Anda boleh mencentang-centang mana aja sih yang enggak saya pakai, begitu kan? Tapi jangan deh, nah, jangan di-enable kan biarin aja apa adanya. Tolong dipencet "Create App". Nah, ini agak sedikit menunggu waktu, teman, -teman ya. Dia nggak cepet ya, bikinnya kemarin saya nyoba beberapa menit gitu ya, beberapa menit jadi. Ada suatu proses di mana uh, si framework 7-nya akan kan project dan folder structure di folder yang anda tuju tadi. Oke, okay. please wait, it can take a while. Sambil uh, nunggu ya, teman-teman sambil nunggu, saya mau menjelaskan cara ini ya, uh, cara apa namanya, cara membaca dokumentasi, secara kerja membaca dokumentasi ya. Jadi, kalau Anda buka di framework7.io ya, di situ ada docs. Nah, ini penting banget ini docs ini. Coba diklik. Nah, ini adalah dokumentasi framework7. Banyak sekali yang uh, bisa Anda pahami, Anda pelajari ya. Uh, dan tidak mungkin di cover di mata kuliah ini secara menyeluruh ya. Jadi artinya nanti Anda silakan baca-baca sendiri ya paling misalkan coba anda cari komponen ya dibagi menjadi tiga ya beberapa bagian get startup ini untuk penjelasan di awal ini akan saya jelaskan melalui slide ya event nanti minggu depan router juga store dan komponen sebagian besar isinya komponen ada message box ada button ada macam-macam ya misalkan saya kasih contoh satu button ya kalau ada buka button nah nanti di sini ada macam-macam penjelasan cara bikin button di framework seven kalau bikin button ya tinggal anda mau pakai aharef silakan anda mau pakai button silakan mau pakai input silakan yang penting harus ada class buttonnya mirip kayak bootstrap kan gitu ya mirip sekali kayak bootstrap nah ada banyak modifier juga oke okay. ya yang saya suka di sini ada visualnya jadi misalkan ini iOS button ya. Oh, saya saya tertarik bikin outline raise button yang iOS ini. Gimana caranya? Nah, di sini Anda bisa cari outline raise button iOS itu. Uh, nah, uh, raise, raise, raise, raise. Nah, ini dia. Raise button yang outline. Uh, caranya ini kelihatan. Oh, sudah, yang itu. Oh iya benar-benar ya habisnya last kan outline buttons uh, memang agak susah nyari di sini oh ke, uh, kebablasan teman-teman ya jadi raise button ini ya kan ini raise button dan yang bagian outline. nah ini dia saya nemukan html-nya oke okay. jadi uh, Button biasa kelasnya, kalian tinggal kopas begitu ya? Tidak perlu diawas, sekali lagi. Di blog, Anda kopas masukkan ke web Anda. Ya, nanti muncullah button seperti ini. Oke, okay? jadi ini uh, caranya menggunakan dokumentasi. Bagaimana dengan si apa si material design? Tidak berubah programnya sama. Nah, ini yang keren, baik kalian pakai iOS style atau material design programnya atau HTML-nya itu enggak berbeda sama. Yang berbeda nanti waktu konfigurasi awal, nanti saya jelasin. Oke? Okay? Nah, teman-teman, uh, tampilannya seperti yang saya uh, seperti ini atau enggak? Iya, Pak. Sama ya. Run npm install to install dependency. Apakah ada tulisan ini? Ada. ada ya. Nah, oke okay, sebelum saya tes uh, programnya jalan atau enggak, Yang Anda lakukan adalah menginstal dependensi untuk uh, si framework 7 app-nya ini. Caranya adalah bagaimana? Balik ke ini ya, ke Node.js Nah, jadi uh, kalau Anda dir uh, di foldernya akan muncul satu folder baru. Mungkin lebih enak kalau saya visualkan lewat ini aja, lewat komputer. Uh, nah, di sini ada users, ada nama saya, terus ada hybrid mana nih? Hybrid hybrid hybrid hybrid hybrid hybrid nah, di sini Anda akan lihat ada satu folder hybrid F7 baru nih di dalamnya ini adalah Uh, pro, apa namanya? struktur folder yang dibuat oleh framework 7. Oke. Okay. Di situ yang paling penting adalah folder www ya. Nanti uh, apa namanya? kita kita akan lihat file-filenya di dalam sana. Nah, sebelum ke sana kita perlu mem, uh, memanggil perintah npm install. Jadi Anda masuk dulu di hello 7-nya. CD hello F7 Kemudian, Anda panggil NPM install. Tunggu beberapa saat. Nah, mungkin langsung aja kita coba untuk menjalankan ini, ya. Menjalankan framework, servernya Anda ketik NPM start. Nah, ini dia, sudah uh, sudah running, kalau Anda buka lewat browser, sudah running mestinya, uh, localhost 3000, oke. Okay. Nah, oke, okay. ketika kita ketik localhost 3000, maka, uh, ini tergantung, ini enggak harus 3000 teman-teman ya, tergantung komputer anda nanti munculnya apa nanti anda akses di sana ya kemudian kita ketik di browser localhost seribu inilah default blank page nya facebook seven ya kalau pengen lihat tampilannya di smartphone ya anda bisa klik kanan inspect klik kanan inspect lalu tekan tombol ini toggle device emulation atau control shift m ya ini untuk mentoggle antara Uh, tampilan web page biasa ataupun tampilan device, seolah-olah kita pakai device, Anda bisa lihat tampilannya seperti ini, oke okay. uh, sip ya oke, okay. sampai tahap ini apakah ada yang tidak berhasil nampilkan uh, framework 7-nya ke layar, seperti ini Maaf Pak, saya tadi ketinggalan yang pas di hybrid Pak, folder hybrid. Oh, oke. Okay. Sudah sempat install Framework 7-nya? Uh, sudah Pak. Sudah, oke. Okay. Uh, sudah bikin Framework 7-nya? Uh, di tempat saya, hybrid, folder hybridnya nya nggak ada. Bisa share screen, coba. Oh iya, bisa. Uh, tapi ini awalnya saya bikin di E pak. Apakah hybridnya ada di E atau di tab Hmm, kalau hmm, harusnya di E, harusnya di E. Di E di semester 5 tadi kalau dilihat dari, nah ini, ini. Nah uh, di UI-nya kamu pilih kamu bikin pakai nama apa UI-nya? coba lihat UI-nya udah ketutup nggak nah ini ya itu tutup nah ini kamu bikinnya pakai nah, coba di klik sembarang tempat nggak bisa hilang ya ini kelihatannya kamu bikinnya langsung di semester limanya ya nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada nah, nama foldernya betul ya iya. betul kan nah ini kan modelnya kayak begini kan nah yang langkah berikutnya adalah masuk ke masuk ke komen prom lagi .js. Nah, kamu ketik "install npm", spasi npm. Entar, kok install npm? Sorry, tadi apa? E, kamu klik, kamu klik di layar, dia perintahnya apa tadi? Npm, NPM install, balik ya? NPM install, install, enter. Nah, tunggu beberapa saat. Ya uh, makanya perhatikan saya di awal sebutin bahwa waktu create UI itu tolong dikasih nama folder ya. jadi kalau misalkan foldernya semester 5 maka dikasih belakangnya lagi semester 5 slash week 1 atau hybrid week 1 begitu kan Nah seterusnya, dan seterusnya seperti itu kalau enggak nanti dia akan nge-create di root foldernya nah sekarang untuk testingnya kamu bisa ketik file uh, apa itu npm start npm spasi start enter nah dia running di servernya localhost 8080 nah otomatis harusnya ya localhost 8080 tunggu beberapa saat nah sudah selesai berhasil inspect aja inspect kalau kepengen lihat tampilannya secara mobile, itu di Oh iya. Ya, saya ya. Terima kasih, Pak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. share Ya, iya. Ya. Ada pertanyaan lagi dari... Eh, nggak ada ya, nggak ada pertanyaannya. Oh, ini nih, dari Dika. Ba Pak, kalau saya sudah membuat di folder besar, apakah saya harus di dalam folder lagi? Um, folder besar itu tujuannya untuk menampung folder-folder uh, project Framework Seven kita, gitu ya. Jadi misalkan saya punya folder besar namanya Hybrid. Nah, nanti di dalamnya ada Week 1, Week 2, Week 3 dan seterusnya, begitu ya. Ya, pada saat uh, menciptakan project framework Seven Create UI Tidak perlu bikin folder secara manual karena udah otomatis dibuatkan oleh um, apa namanya framework Seven. Ya William boleh share screen. Custom buildnya tidak usah di enable ya, maksudnya biarin apa adanya untuk Jevan. William mau share screen? Silakan ini Pak. Saya masih creating. yaitu itu oh, enggak enggak itu enggak error itu lama sekali emang punya oh, saya kan. beberapa. Coba lihat ininya, comment promnya no. JS comment promnya. ada pesan error kah? Oke, okay, sebentar. Oh, apa-apa, apa apa biarin, biarin. Biarin. Uh, Morgan nah, ini biarin aja. Itu memang lama. Ya, memang lama, hmm. jangan khawatir ya. Tapi, tapi kalau sudah lebih dari lima menit nothing happen jangan ya, uh, baru boleh dicoba lagi ya, tapi ini memang lama. Oke, Pak. Oke, okay. Pak. Iya. Ini yang tadi saya maksud ya, teman-teman. saat Anda create UI, pastikan Anda bikin folder kosong, bukan folder kosongan. Anda ngetik nama foldernya ya, nama foldernya. Jadi kalau misalkan dicontohkan di screenshot ini eh, tidak pakai folder kontainer, tidak ada folder rootnya, ya. Jadi langsung aja eh, F7 movie, maka framework seven akan diinstal di dalam F7 movie ini. F7 Movie ini. Tapi kalau cara saya tadi, saya punya hybrid folder besar slash F7 Movie, sehingga yang di, yang dilakukan Framework Seven adalah menginstal F7 Movie di dalam folder besar. Kenapa? Kok begitu? Supaya uh, project Anda itu berada di satu folder yang sama, jadi gampang nanti. Uh, kalau mau beli pelajari kembali itu gampang nggak tersebar kemana-mana ya. Jadi saya punya folder besar di dalamnya nanti ada folder framework seven, week 1, week dua, week 3, dan seterusnya. Oke. Okay. Ya, yeah, no bundler. Nah. Oke, okay, teman-teman, uh, yang yang apa namanya, yang apa sorry jadi saya bilang apa ini ya uh, hasil akhirnya ketika anda mau coba untuk running maka anda bisa gunakan npm run start ya run start atau npm run ya seperti yang anda lihat hasilnya nanti seperti ini nah ini adalah cara npm untuk menjalankan framework seven oke okay? ada cara lain yakni menggunakan perintah cordova run browser kayak minggu lalu minggu lalu anda pakai perintah cordova run browser Per, uh, masalahnya kalau di run maka tidak terjadi apa-apa ya atau mungkin saya demokan aja ya kali uh, okay. kalau mau stop by teman-teman kalau Anda mau stop ketika servernya running Anda bisa tekan Control C di sini di browser ya coba sekarang saya mau panggil cordova run browser. Ya, nah, current, current working directory is not a Cordova based project. Artinya, uh, eh sorry sorry, kok masuk sini? Maaf mas. Jadi hello f 7 maaf. Nah ini yang benar. Coba saya ulangi lagi. Uh, Cordova browser. Oh, ya sama ya. Uh, current working directory is not a Cordova based project. Ya artinya yang kita buat ini bukan Uh, cordova project Cordova Nah di slide dikasih tahu kalau Anda kepengen pakai Cordova peran browser ya mau pakai Cordova, maka yang dilakukan uh, Anda mengkopikan isi www dari project framework 7 ke dalam www hasil create project di Cordova, baru Anda bisa browser pakai ini kenapa kita harus pakai Cordova atau artinya kenapa nantinya uh, kita Pindah ke Cordova ya, misalkan Anda kepengen nyoba di emulator begitu ya, maka Anda harus pindahkan ke uh, projectnya Cordova. Ya, jadi uh, Framework Seven yang tadi kita buat hanya untuk sebagai default project aja, lalu kita bisa kopi isinya. Ya, tapi ini nanti aja ya, tidak usah dilakukan. Kita pakai npm run -stop. sementara ini. Uh, by the way, ada trouble shooting sedikit yang saya alami minggu uh, kemarin ya, jadi kalau Anda muncul error pada saat ngeran ngran apa namanya, npm run start, maka kalau errornya cannot find module rimraf, solusinya anda nambahkan modulnya dengan cara seperti ini. Tapi Kalau tidak menjumpai ini ya tidak nggak usah lakukan. Oke, teman-teman, ya coba tolong dicek uh, apakah folder bw-nya ada isinya nggak, teman-teman. Isinya enggak Atau. oke, coba uh, siapa tadi bisa izin share? tolong di-share. Oh ya Ya. heeh, ya. ini juga. Ah oke. Okay. Iya. Ah saya ini dia. Ini heeh, heeh, heeh, saya dipindahkan tempatnya Oke, okay. ya, betul, harusnya seperti ini. Oke, okay, teman-teman, adakah yang lain yang folder w nya kosong? teman-teman, nah, yang yang ww nya kosong, Anda create baru ya. Anda coba create project baru. Ini saya bikin baru, teman-teman. Yeah. Oke, okay. setelah... Andre. Yap, yap. Uh, ini punya saya di WWW-nya nggak nggak ada tapi di file Cordova terus di WWW ada Itu sama iya. aja uh, hmm. beda harusnya ya uh, harusnya dia gini harusnya memang dia mengacu ke Cordova ke foldernya hold, Cordova jadi artinya kalaupun nggak bikin project baru tapi ngeditnya di Cordova nggak masalah ya enggak masalah cuman harusnya itu yang benar kayak gini ya jadi di ww nya ini ada isinya, seperti yang kamu lihat ini, ada aset, ada css, ada font, ada framework seven. Nah, pada saat percobaan pertama tadi yang kita lakukan itu kosongan teman-teman folder saya. Entah kenapa ini bisa kosongan, nanti saya selidiki ya. Nah ini kosongan, memang betul dilempar ke dalam foldernya Cordova ya. Oke, di sini ada, cuman tampilannya beda dengan yang harusnya. Nah, kemudian percobaan yang kedua saya bikin lagi dengan konfigurasi yang sama. Kalau kamu lihat di www-nya udah ada isinya. Ya jadi bagi yang folder www-nya kosong baiknya sih bikin project baru, bikin aplikasi baru. Ya, yang yang lama boleh dihapus. Oh, Pak Andre, yep. Mungkin saya bisa bantu di kita tadi karena kita saya kan bapaknya minta itu ya kerjanya di UI yang dikasih slash itu mm -mm. jadi enggak perlu bikin folder dulu enggak nah, perlu di, bikin folder Oh ya yeah. nah di case mm -hmm. saya dia enggak mau dia error langsung karena dia oh file-nya ini bermasalah dan itu kayaknya buat error terus dan itu sudah saya ulang-ulang nggak bisa Oke okay. uh, mohon konfirmasi maksudnya adalah kita harus bikin foldernya manual begitu ya Uh -uh, jadi, bikin foldernya manual, terus nanti create UI-nya itu pun juga di dalamnya folder itu. Oh, oke, okay. di dalam foldernya itu jadi contoh ini ya. Contoh uh, saya bikin folder baru begini, coba begitu ya. Nanti uh, create UI-nya harus dalam coba seperti ini, betul ya? Uh, jadi langsung di root-nya. Oke oh, oke, okay, okay. langsung di root-nya folder ini ya. Uh -uh. Oke, okay, boleh oke okay, oke, okay. jadi kita coba ya. Thank you banget ya, thank you banget bantuannya. Jadi teman-teman maksudnya adalah eh, apa, bikin manual foldernya, misalkan coba, lalu di Node.js-nya kita masuk ke dalam coba di dalam sini, barulah kita menjalankan perintah ini ya, install main, -main UI. Begitu kan? Ya nanti eh, tampilannya akan menginstal di Framework Seven menu Aya, silakan ya teman-teman, thank you, jadi uh, saya akan masuk lagi ke ini ya, MBM stop, oke, okay. Nah, kita perlu ini teman-teman ya, di mata kuliah ini kita perlu pakai editor. Anda boleh pakai sublime, boleh pakai visual studio code, ya sembarang. Oke, okay. kalau mau pakai visual studio code silahkan, kalau pakai sublime juga silahkan ya. Jadi, um, di sini saya pakai apa namanya visual studio code, VS Code. Uh, kita akan menambahkan dulu di Explorer ini. Start, caranya nambahkan. Kalau di Visual Studio Code, bagaimana? Menambahkan project, ada yang tahu? langsung masuk foldernya lewat uh, file manager aja klik kanan gitu. Oh gitu ya. Nah, gini ya. Oh, iya. uh, oh okay. ya. Oke, ya. sorry. Harus, harus yang root gini kan ya? ya Kemudian open with Visual Studio. Ya. Oh ya. gitu. Thank eh sorry, sorry. Jangan-jangan jangan keliru ya. Oh maksudnya dari Visual Studio Code-nya ya? Enggak, Pak oh berarti ini pas bapak installnya nggak dicentang pak oh, fiturnya oh iya nah, ini Mas saya soalnya manual pak ah oh, sorry <laughs> ya ya oke okay. saya ini baru saja pakai Visual Studio Code teman-temannya jadi apa namanya nggak terlalu menguasai banget ya uh, sorry Hybrid. Nah ini saya coba buka. select folder. Yes. Nah teman-teman seperti ini. Jadi uh, saya hapus dulu Nah, thank you ya. Jadi di struktur folder uh, framework Seven itu uh, ada banyak file di dalamnya dan file yang paling penting itu ada di JS app.js kalau ini dihapus gak jalan framework 7.0 termasuk routes ada dua nih ya routes sama app.js ini penting dan index.html ini adalah bootstrap nya apa artinya uh, file awalnya index awalnya oke okay. kita masuk sini dulu Nah, ya app.js ini nanti fungsinya sebagai controller utama framework 7 oke okay. Sedangkan route js itu fungsinya untuk mengatur perpindahan halaman. ya Kalau di mata kuliah WFP ini, semacam root web.php PHP. Nah, mungkin Anda menyadari bahwa yang kita lakukan di mata kuliah hybrid ini adalah kita melakukan pemrograman berbasis klien, karena kita ngomong handle JavaScript, kita pakai HTML, kita pakai CSS. Berbeda dengan mata kuliah web programming atau WFP, yang dimana kita kebanyakan menggunakan bahasa berbasis server, artinya kita perlu Apache untuk nge-host web kita. Nah, Kalau di hybrid, kuliah hybrid kita pakai Node.js untuk meng-host aplikasi kita dengan semua isinya berbasis klien menggunakan javascript ataupun HTML. Ya, Jadi mainnya nanti di sana. Sehingga tidak mudah untuk melakukan seleksi ke database, melakukan query ke database Anda, Enggak semudah itu untuk melakukan hal itu ya nanti ada materinya sendiri kita melakukan akses ke database menggunakan JSON ya menggunakan API. Nah teman-teman eh, jadi di file html eh, kalau anda buka silakan aja dibuka html ya semuanya bermuara di sini oke okay. jadi kalau dilihat eh, Ada ya ini web biasa ya ini web biasa. Termasuk ada CSS yang di load, kemudian ada struktur halaman dan uh, dan kontennya. Ya ini yang saya uh, saya akan coba minimize yang toolbar ada scroll, ada scrollable page content dan seterusnya. Nah di dalam body itu selalu ada div id app ya div id app ini wajib ada. Kemudian ada view view main nanti diajarin minggu depan sebenarnya view main. Nah di dalam viewman itu tempat kita meletakkan page kita ya meletakkan page kita di nanti page nya ini kelas page ini bisa direplace dengan halaman lain gitu ya jadi misalkan kebetulan aja kita hanya punya satu halaman yakni index.html nanti kita akan buat halaman lain ya nanti cara kerjanya akan me-replace page maksud saya me-replace div ini secara keseluruhan akan direplace dengan page yang baru, dengan HTML yang baru. Nah, itu cara kerjanya. Jadi, bukan link ke tempat lain gitu ya, kayak kita bikin web pada umumnya. Misalkan dari halaman home menuju ke halaman about, ada link AHF-nya. Kalau diklik nanti halamannya ke refresh, ngelut semuanya, termasuk ngelut head, body, dan kawan-kawan. Kalau di framework seven yang di-reload hanyalah isi dari div ini ya. Jadi, bukan seluruh halamannya dirubah. Nah, teman-teman di situ. Kemudian um, di dalamnya Anda bisa kasih top navbar. Navbar itu apa sih kalau kalian lihat dari halaman ini? Enaknya pakai yang mobile, sebentar. Nah, teman-teman. Jadi, uh, nav, navbar bagian yang atas. Oke, okay. navbar, toolbar, toolbar itu yang bawah ini. Uh, nanti banyak sekali konfigurasinya, toolbar ini bisa dirubah jadi tab bar. Ya, kan dikasih icon, dikasih apa jadi tab bisa, atau ditaruh di atas ini jadi tab biasa boleh ya navbar, toolbar dan yang pasti ada page content. Page content itu yang ini. Here is your blank Framework 7 app. Let's see what we have. Anda lihat nah ini. Here is your blank bla bla bla. Jadi inilah struktur Framework 7. Bisa aja navbar, ada toolbarnya, ada page content dan kita bisa bikin halaman baru dengan menggunakan struktur yang sama. Nah nanti kita pelajari satu satu. Kemudian mengenai CSS yang Anda lihat sekarang ini eh, kayaknya iOS ya tampilannya iOS kelihatannya. Nah, itu gimana cara merubahnya? Oke. Okay. Kalau framework 7 yang jadul, yang zaman dulu yang saya dulu pernah ngajar sekali, pernah ngajar framework itu zaman dulu sekali, yang masih versi awal, itu yang harus kita lakukan adalah mengubah CSS ini. Jadi nanti ada dua jenis CSS, satu untuk iOS, satu untuk material design. Jadi harus diri, dirinin CSS-nya. Nah ini merepotkan ya, merepotkan sekali. Nah untungnya di framework Seven yang baru-baru ini ada pengaturannya di dalam folder JS. Anda silakan buka JS, lalu bukalah app.js, ya, app.js. Nah ini adalah JavaScript konfigurasi JavaScript. Di sini ada suatu objek besar namanya Framework 7 dan di dalamnya ada macam-macam properti. Wah, properti ini banyak sekali. Salah satu yang mengatur uh, mau pakai iOS atau Material Design adalah Tim. di sini. Theme ya. Ini Anda bisa ganti either auto atau iOS atau MD ya. Kalau Anda kepingin ala-ala Android ya, coba ini diganti MD. Material Design, MD. Nah, ini disimpan, APPCS-nya, lalu Anda boleh reload. Nah, mungkin Anda nggak nah, lihat ya, bahwa sebenarnya ini sudah pakai, uh, ini apa namanya, sudah menggunakan skin-nya Material Design. Ya Nanti sambil jalan baru kelihatan. Oke, baik teman-teman. Itu ya, itu sekilas tentang indeks HTML, strukturnya. Kemudian uh, selanjutnya adalah Page Layout. Okay. Uh, page Layout selalu diawali dengan class Page. ya. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin page baru, Anda mau bikin halaman baru, nanti strukturnya kayak gini. Ada class Page, kemudian ada Data Name-nya. Data Name ini dipakai untuk uh, istilahnya Identifier mengidentifikasi ini halaman apa, dan tidak boleh kembar, kalau kamu sudah punya halaman home, jangan bikin halaman home lain, nanti bingung ya, yang di yang mana, Oke, okay. jadi data name ini, mengidentifikasi sebuah halaman, harus unik, dan di dalamnya ada page content, nah page content ini bebas modisi apa, modisi tabel lah, modisi halaman apa lainnya, paragraf silakan, ini default, isi isian dari page ya anda boleh nambahkan toolbar, tabbar, dan kawan-kawan lainnya di dalam sini. Nah kita akan coba lihat navbar man -man, ya Bagian navbar anda bisa coba balik ke indeks html. Di situ ada navbar, ya top navbar. Ini navbar large, navbar big, inner sliding dan seterusnya ada hello word-nya nah ini um, navbar ini macam-macam jenisnya teman-teman nah silahkan coba dibuka dokumentasi ya dokumentasinya free 7. seven ya uh, di bagian navbar oke anda bisa klik link yang ada di slide navbar nah ini dia oke uh, jadi navbar ini bisa diisi apa namanya tiga bagian left, uh, left title dan right ya. ada tiga bagian biasanya left itu dikasih icon ya biasanya ya icon back lah icon boom yang ada hamburger icon-nya, dan bisa dikasih page title dikasih judul dan ada uh, bagian yang kanan kanan layar nah hati-hati biasanya uh, kalau ukurannya nggak cukup atau titlenya kepanjangan maka akan di... Um, di apa namanya dipotong, di cut, gitu ya. Pakai ellipsis, ellipses triple dot ini. Kalau title-nya kepanjangan. Anda bisa menambahkan navbar dengan link, ada linknya, ya. Pakai href plus link. Jadi ada uh, bisa pindah halaman kemana, gitu ya. Anda bisa menambahkan multiple link. Anda bisa menambahkan icon, ya. Icon sendiri, Android, uh, si Framework Seven punya set icon ya punya berbagai macam jenis icon nanti saya kasih lihat yang siap pakai salah satunya icon back ada icon yang lain nah ini um, kita punya link dengan icon ya kemudian link with icon only jadi link dengan icon aja nah ini uh, apa namanya seperti ini caranya transparent navbar large title last transparent navbar dan seterusnya oke okay. Yang saya ingin kasih lihat, ini berbagai macam parameter dan berbagai macam event yang bisa dipakai nanti di JavaScript. Dan dia juga nunjukin CSS apa yang berpengaruh, yang bisa Anda edit sendiri di CSS-nya Framework 7. Nah, yang saya tunjukkan adalah bagian example. Oke. Okay. Navbar itu macam-macam teman-teman. Ada yang modelnya statik. Statik navbar itu yang sangat jarang dipakai ya. Biasanya kita, uh, di uh, apa namanya, developer jarang pakai ini. Statik navbar adalah navbar yang enggak nyantol. Kalau ada scroll dia ikut ke scroll begitu ya. Jadi ini jarang dipakai. Fixed navbar adalah navbar yang always nongol. Always nongol di atas. Ya. Dia selalu nongol kayak begini. Kemudian transparent navbar. Transparent navbar ini navbar yang kalau kalau lagi di top itu judulnya nggak kelihatan, tapi kalau kita scroll ke bawah, pelan-pelan begitu ya. Nah, judulnya judulnya muncul. Ini transparent navbar. Last title biasanya last title ini dikombinasikan dengan gambar ya. Kalau di Android Studio, sorry di Android itu gambarnya begitu ya. Dan kalau kita scroll last title ini akan berubah menjadi navbar fix biasa. Ada lagi large transparent, large transparent, ya besar lagi di awal, kemudian kalau kita scroll, dia akan menghilang dan menjadi transparent. Ya, ada navbar API, artinya gini kita bisa menggunakan JavaScript untuk men-trigger navbar, entah menghide atau mengshow, melakukan menampilkan navbarnya di layar. Ini kita bisa trigger lewat JavaScript. Hide on scroll. Ya, seperti ini hilang kalau kita scroll ke bawah, tapi kalau scroll ke atas dia nongol lagi. Nah, ya data name itu untuk keperluan routing, untuk keperluan navigasi. Ya harus ada dan harus unik. Oke, okay. nah nanti kita bahas itu. Uh, by the way, sekarang kita balik lagi ke tampilan Framework Seven saya. Ya di situ uh, bagaimana caranya kalau misalkan kepingin navbarnya kita rubah menjadi ukuran normal, begitu ya, Pak. Saya kepengen nafbarnya dirubah jadi ukuran normal, nggak large begini. Nah, caranya adalah, Anda harus lihat dulu di dokumentasi. Oke, sebentar. Nah, maaf tadi patrello. Ya, Anda balik ke dokumentasi. Ya, kalau mau bikin nafger yang normal, maka Sorry, kalau mau bikin yang last, last title beri ini. Kalau Anda lihat, maka di sini kita menambahkan yang namanya last tulisan, last ini. Ya, kalau mau buat normal, maka yang harus dilakukan adalah menghapus large nya ya, Jadi, Anda bisa balik ke Hello, Hello words Di sini, tolong Anda hapus. Nah, large nya Nah, dihapus. Large-nya juga Anda bisa hapus. dari ini kenapa ada dua. Ya, seperti ini. Simpan. Kemudian kita reload. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatannya tidak uh, berguna kalau navbar -nya bukan large. Jadi, kita tidak membutuhkan yang besar ini. Sehingga di sini kita bisa hapus yang kelas yang bawah ini. Oke, okay, jadi saya rubah navbarnya menjadi uh, normal. Ya, anda bisa reload. Nah, jadi normal nih. Silahkan dicoba dulu. Sebentar, saya mau cek baterai saya sebentar ya. Marcel, um, kuliahnya saya record, jadi nanti kalau ketinggalan. Tapi bisa reward ya ditonton ulang. Saya akan segera upload ya setelah kuliahnya selesai. Oke baik ya. Jadi uh, ya itu ya tentang navbar. Saya lompat lagi ke bagian yang lain. Bagaimana cara mengubah warna warna navbar? Nah. Untuk mengubah warna penambah, Anda bisa meng, apa, mengubah di CSS-nya. Atau Anda kalau nggak mm, mau rubah-rubah CSS, Anda bisa mempelajari color, color themes di sini. Ya, jadi contoh si Framework Seven ini punya banyak sekali warna siap pakai, warna siap pakai. Ya, jadi misalkan uh, ini ya saya copy color team orange, ya, misalkan saya ingin warnanya orange color team orange, lalu balik lagi ke visual studio di bagian navbar parent Rootnya kita bisa beri color team orange ya, kemudian kalau saya reload oh ini kok nggak berubah ya um, only attractive oh oke, okay, oke, okay. div class navbar navbar Ya, ini tidak berubah ya color ya ini berubah ya kita bisa bg color orange atau bikin color red bikin color green dan sebagainya ya Anda bisa rubah warnanya menggunakan color color yang sudah disediakan oleh framework 7 ya, dekat, eh, kalau Anda ingin merubah secara spesifik Anda boleh bongkar-bongkar di CSS-nya Okay. baik teman-teman. Iya -teman. navbar. Kemudian toolbar. Toolbar itu uh, secara default dia di blank page nya. Iya begini uh, untuk untuk exercise uh, silakan dikerjakan. Um, untuk hari ini memang ada dispensasi. Kalau anda terlambat kumpulkan eksersis tidak masalah, nanti anda kumpulkan di hari yang sama, di hari yang sama. Ya artinya eh, jangan kumpulkan besok, kumpulkan hari ini ya. Terserah jamnya, jamnya boleh molor ya. Memang karena eh, seperti minggu lalu begitu ya, instalasi butuh internet dan tidak semua punya akses internet yang sama. Oke. Okay? Teman, teman ini toolbar ya toolbar defaultnya ditaruh di bawah entah kenapa defaultnya taruh di bawah tapi anda boleh bisa mengubah toolbar ini menjadi di atas ya mari kita buka dokumentasinya oke okay. saya kasihlah di example ya ada yang static toolbar wah ini harus semua dulu. ini semua semua nah static toolbar di bawah ada yang fixed toolbar saya juga materialisasi dulu. Fixed toolbar, artinya toolbar yang kayak top toolbar itu, kayak navbar ya, dia nyantol di bawah. Fixed toolbar. Dan eh, biasanya dipakai adalah tab bar. Nah, mungkin Anda familiar dengan ini. Dengan tab bar ini ya. Jadi, eh, semacam tab bisa ditambahin, apa itu namanya, icon. ya. Kemudian kalau diklik, lari ke halaman tertentu. Itu bisa Anda bikin semacam itu. Jadi, ada banyak cara dan uh, apa namanya cara bikinnya juga beragam ya. Cara bikinnya beragam. Oke, okay. mari kita lihat uh, ininya defaultnya. Default toolbar baru seperti ini teman-teman ya. Toolbar, ada kelas toolbar, inner dan kita bisa masukkan berbagai macam link. Tidak boleh lebih dari lima link ya. Aturannya material design seperti itu. Kalau kepingin ditaruh di atas, dikasih top. Kalau mau taruh di bawah, dikasih bottom. Oke, okay. kalau mau bikin static, kita lewati static. Nah, ini yang penting. Kalau Anda kepingin toolbarnya, itu nongol di semua halaman, gitu ya. Nongol di semua halaman, maka toolbar yang fix ini harus direct child of a page. And after the navbar, ya, jadi harus uh, diletakkan uh, sebagai chart chart-nya dari page. Nah ini kan class page ya kan? Saya punya class page, kemudian uh, diletakkan di atas uh, dari di bawahnya navbar. Jadi ini ada navbar, lalu ada toolbar dan page content seperti biasanya, ya dengan demikian nanti tuber anda menjadi fix oke okay. ya uh, lanjut lagi blok nah blok komen uh, blog, perintah blok ini atau uh, html blok ini ini yang paling sederhana ya maksudnya bagaimana teman-teman oh, ini kok salah linknya blok itu untuk konten ya kita coba buka blok dulu ya blok atau konten ya untuk isi halaman anda jadi di tulisnya kayak gini. Jadi usahakan kalau Anda bikin konten page di dalamnya jangan langsung paragraf begitu ya. Atau langsung diketik jangan. Tapi Anda siapkan div semacam ini, div class block, kemudian diisi bla bla, bla isinya terserah mau apa. Ya. Um, blog strong ini akan merubah apapun yang Anda ketik B ya. Caping B atau tag B itu menjadi cetak tebal. blog strong No nanti kita lihat kayak apa insert nanti kita lihat contohnya bisa kita bisa kasih title kita bisa kasih header footer ya dan tampilannya seperti apa blok. nah ini kalau kalau di iOS ini blog biasa cuman tolong ya kalau bisa kalau desain web atau desain tolong dilihat jangan sampai kayak gini teman-teman ya jangan tulisan tuh jedok mepet kena bevelnya smartphone nah ini Enggak enak dilihat teman-teman ya rasanya kayak sempit banget begitu ya jadi tolong dikasih space kasih jarak nah ini benar nah ini sudah benar jadi tolong dikasih jarak caranya ngasih jarak ya anda tinggal menambahkan uh, block div class page uh, div class block lalu anda tambahkan paragraf oke okay. ini uh, contoh uh, block strong ini ada title-nya block title block title itu Tinggal dikasih ini sih, dikasih div-clash block title, lalu ada bloknya, Kemudian block strong, block strong itu eh, ada ininya, ada apa semacam hiasan putihnya ini. Inset, nah inset itu tampilannya kayak gini teman-teman. Kalau di Android bagaimana tampilannya? Nah kalau di Android nggak kelihatan, nih. kalau di iOS kelihatan ada semacam Ininya karena di, di defaultnya di iOS itu gray layar page-nya. Lalu ada table, tablet instead ada with header and footer, ya block footer, block header semacam ini dan seterusnya. Jadi saya rasa isi bangetnya. Jadi ini hanya sekedar untuk konten. Nah sekarang kita coba yang baru. Bikin halaman baru, new page, ya. Oke, baik. Teman-teman, sekarang kita akan coba explore bagaimana cara bikin new base. Pertama-tama, Anda harus buka root js-nya dulu. Route js, ya. Di dalam root js ini mengatur halaman-halaman apa saja yang bisa kita navigasikan ke sana, atau bisa kita tuju. Ya, dengan demikian kita perlu bikin mencatatkan root baru kalau ada halaman baru ini baru ada satu halaman yang anda lakukan tinggal mengcopy paste ini control C control V ya, saya sekarang punya dua page ya satu mengarah ke index.html yang satunya kita buat mengarah ke about ya jadi anggapannya saya punya halaman about dengan penamaan about.html silahkan dibuat dulu di root js nya Hati-hati ada koma. Ingat ini adalah er, apa? Er, bukan er, apa sih namanya itu? Objek, objek JavaScript, dan ada masing-masing ada beberapa konfigurasi di dalamnya. Di sini ada er, pisahkan dengan koma. Ya, jadi saya punya halaman kedua namanya bot.html. Sudah belum? sudah ya, baik kalau sudah, kita bikin file baru di rootnya di dalam www-nya klik kanan new file, jadi Anda klik www-nya triple www-nya, klik kanan new file beri nama apa itu namanya about.html about.html enter, nah ini kosongan nih Halaman about atau HTML-nya kosongan. Isinya apa about ini? Isinya tentu saja ada div class page wajib ini dimana, ya. Kalau membuat halaman itu selalu diawali dengan div class page. Kemudian diikuti dengan namanya data name ya data name ya Anda lihat ya. Jadi di sini ada data name data name about Oke. Okay. Ya, jadi sekali lagi data name ini untuk identifier di root js-nya. Jadi kalau Anda baca kembali di root js-nya, dia akan cari data name yang about begitu ya. Makanya itu kita kasih nama about. Jadi harus sama. Jadi kalau misalkan di root js-nya Anda ketik about 2 about 2 maka data name-nya juga harus berdua, kalau enggak nanti enggak akan dikenali. Ya saya lagi. Nah, kemudian di page ini harus ada yang namanya page content, teman, -teman. Ya page content, jadi tempat kita meletakkan isi dari halaman Page content. di dalamnya ada div class block. Okay, lalu Anda boleh pakai p. Oh pakai lorem ipsum boleh. Oh, copy paste kata-kata sembarang. Kayak gini misalnya ya. Jadi ada p, lalu saya pakai lorem ipsum. Oke, okay. nah jadi ada page content, ada blog. Ini yang wajib ada di halaman page. Yang wajib nggak ada itu navigation bar, toolbar. Nah itu boleh ditambahkan sendiri. Ya, oke. Okay. Jadi contoh nih, saya mau nambahkan navbar, ya, navbar. Maka if class navbar. nafbar itu selalu punya nafbar inner. inner di dalamnya. Dan di dalamnya selalu ada nafbar pg, nafbar background. Baru di dalamnya Anda boleh ngasih left, right sama title. ya tergantung kebutuhan di sini saya kasih kelas left. sama saya kasih kelas title anya ya jelas-jelas about ya oke okay. Nah biasanya ya kalau kita pindah halaman-halaman baru maka top left-nya kita kasih icon back. Di sini di left-nya kita beri icon back. a ah, href ini ya kelasnya back link icon only. Icon only artinya um, di dalam href-nya ini hanya berisi satu icon dan ini back ini backlink ini ini sebenarnya keyboardnya Framework Seven uh, yang otomatis mengenali ini sebagai tombol back jadi Anda enggak perlu memprogram memberikan apa namanya root ke halaman home karena otomatis udah dikenali oleh Framework Seven sebagai backlink ya jadi tidak perlu menambahkan program maru. Ini sangat berguna sekali, terutama kalau Anda punya banyak page, masuk-masuk-masuk begitu ya, menurutnya masuk ke dalam-dalam-dalam, nah, Anda tinggal kasih backlink, dia otomatis akan go back ke previous page-nya, jadi tidak perlu bingung, tidak perlu repot-repot, ya. jadi tinggal tambahkan backlink. Nah, kelasnya adalah i, class. Uh, by the way, enggak harus wajib pakai i ya, Anda mau pakai span, boleh, mau pakai yang lain boleh tapi yang penting sesuatu yang tidak terlihat ya kayak kayak uh, apa uh, komponen yang tidak terlihat dan bukan body komponen bukan komponen yang css-nya punya body besar oke okay. tapi kebanyakan sih penggunaan i nah di sini kita pakai icon iconnya apa icon back simpan ya oke okay, simpan bagaimana cara mencari tahu icon-icon yang lain nah habis gini ya habis gini saya kasih lihat tapi tolong dibuat dulu seperti ini nah barinya sudah teman-teman sudah ya oke okay. oke okay. nah langkah selanjutnya kita sudah punya page upload ya ada dua ada index sama about langkah selanjutnya adalah kita Mau bikin link ke sana ke halaman about ya? Misalkan di dalam indeks Anda buka lagi, indeks HTML-nya uh, di dalam toolbar itu ada ahref ya kan? Kita punya ahref, maka kita bisa kirim uh, di sini. Di sini nggak ada ya? Di di slide nggak ada ya? Sudah di sini Anda cari. Di html Anda cari uh, toolbarnya, misalkan right link-nya ini. Ini saya ganti about. Ya, about gitu kan. Nah, link-nya Anda buat meluncur ke about. Caranya begini ya. ahref slash about slash. Atau slash belakangnya nggak perlu sih. Ya, seperti ini. Mari kita testing. Reload. Harusnya yang bagian bawah kanan itu jadi about nih kalau saya klik nah berpindahlah tempat dia ke laman about dan yang menarik tombol backnya otomatis memahami bahwa yang anda masuk itu adalah back ke previous page jadi silahkan ditambahkan di toolbar bawah slash about silahkan jadi harap diingat teman-teman kalau mau menambahkan page baru anda harus atur di root .js, Kemudian bikin page-nya. Kemudian bikin link ke page tersebut. ya, Bikin link ke page tersebut. Oke, teman-teman ya. Bisa ya. Jadi dia link ke sana. Mungkin uh, mungkin yang akan kita lihat adalah bisa nggak kita mengganti animasi perubahan halamannya. Jadi kalau Anda lihat ya, diklikkan dia animasinya seperti muncul dari bawah nah kalau mau ganti animasi perubahan halaman itu Anda bisa lakukan lewat nah, Oke okay, saya cari dulu page dan page. bukan page ya tunggu tunggu Ini dia um, custom page transition ada di view ya di menu view. Jadi kalau circle itu kayak gini teman-teman circle. Kalau over tuh kayak gini. Kalau cover view kayak gini. Kita nyoba yang ini aja yang keren parallax. Nah ini cara pakainya bagaimana? Anda tambahkan options transition f7 parallax di rootsnya. Jadi balik lagi ke roots. Jadi yang about ini kita tambahkan satu options, options, transition, F7, paraplugs. Simpan, options, c 2, transitions, F7, parallax. Jadi kalau di-reload, teman-teman, kalau saya masuk ke about, nah animasinya ada parallax-nya, lebih keren, ya kan? Nah, tuh, bisa dilihat ya. Untuk mengganti, transisi menuju halaman, ya. Ya, transisi masuk namanya cepat banget ya, nggak perlu repot-repot. Button teman-teman, jadi button itu banyak sekali variannya. tadi saya di awal saya kasih lihat um, di Framework Seven punya banyak bagian, punya banyak button, model button ya. Tapi ada aturannya sebenarnya. Kalau anda pelajari di Material Design Komponen, ada aturannya kapan pakai button yang ada isinya fill in, kapan harus pakai outline. Kapan yang pakai button yang enggak ada tepiannya? Nah itu ada aturannya semua. Nah itu nanti anda bukan di mata kuliah ini sebenarnya, tapi di mata kuliah native nanti anda belajar apa namanya material design. Nanti diajar di sana. Nah ini pakai icon. Caranya pakai icon bagaimana? Ya kalau mau pakai icon, anda tinggal ngasih i class f7 icons. Kemudian nama icon-nya apa? Oke, okay. ini um, akan saya coba mungkin di halaman home aja ya di indeks html di bagian page content okay. di bawahnya p ini saya mau bikin button class button oke okay. nah di dalam buttonnya mau saya kasih i class. kemudian di sini saya mau kasih framework seven icons F7 icons. Dan di dalamnya, di dalam I-nya, ini Anda kasih tulisan, kasih uh, kode icon apa yang mau dibuka, icon apa yang mau ditampilkan. Nah, di mana dapatnya, itu ada di link ini, di Framework 7 icons ini. ya Framework 7 icon. Nah, ini adalah icon cheat sheet. Jadi, Anda mau menampilkan icon apa di dalam button tersebut. Ya, misalkan banyak banget ini ya. Uh, kalau, uh, by the way, Anda diperbolehkan pakai icon lain ya. enggak harus pakai icon-nya Framework Seven. Anda boleh nambahkan iconnya Font Phone Awesome misalkan. Nah, itu Anda bisa nambahkan manual. Di sini saya mau ambil apa misalkan. Oke, ini aja ya. Ngawur aja ya. Person aja ya. Person. Uh, Oke, okay. berarti Anda tinggal ketik person di sini. Button, class button, person. Jadi hasilnya nanti adalah reload ada sebuah tombol yang ada ikannya person persen. Oke. Okay. Kalau diklik nanti happen ya namanya karena kita belum bikin programnya ke sana. Oke. Okay. Kita ganti ini jadi a href about oke okay, balik salah. about seperti ini. Ini saya ganti a ini haref, ya haref. Nah, ini, kemudian buttonnya mungkin mau dirubah jenisnya. Misalkan button, ke, button yang lain, ya. Misalkan button fill aja lah, button fill yang paling ini, button fill. Jadi saya bikin-bikin button fill seperti ini, yang klik-klik ya, seperti ini ya. Kalau diklik larinya ke halaman about. Silahkan dicoba dulu. Hmm. Oke, okay. seperti itu ya, man-man ya. Jadi itulah patternnya. Uh, pop up ini Anda bisa eh, coba sendiri ya. Pop up itu beda dengan dialog ya, beda dengan dialog. Saya kasih lihat contohnya aja langsung. Kalau di iOS seperti ini pop up. Ya. Nah, seperti ini. Kalau di uh, Android ya, sama ya. pop-up itu sesuatu yang muncul dari bawah ke atas dan mengcover seluruh layar man -man, ya ini pop-up um, kalau dialog kalau dialog Mari kita lihat contoh dialog jika nanti uh, saya screen ya bentar ya tika. saya mau kasih lihat dialog dulu kalau dialog, itu perbedaannya adalah dia tidak mengcover seluruh layar. Hanya seperti window, opsi dialog seperti ini, window window parsial istilahnya ya. ya Seperti kayak gini. Nah, ini ini, ini dialog. Jadi itu bedanya dengan pull pop over atau pull up. Ya pop up ya. Itu perbedaannya dengan pop up. Oke, silakan nanti dicoba sendiri yang pasti gampang banget. Anda tinggal nambahkan sebuah link yang satu tapi um, tidak perlu membuat halaman baru gitu ya. Somewhere in the DOM artinya Anda uh, bikin programnya di halaman yang sama enggak apa-apa, tapi diberi kelas pop up my pop up. Di mana my pop up ini adalah nama ID yang dipakai atau kelas nama kelas yang dipakai sebagai identifier di sini. Jadi kalau Anda ketik my pop up di sini maka di sini harus diberi my pop up yang sama ya supaya ngeling ahref ini digunakan untuk membuka pop-up yang ini. Kalau nggak link nanti pop-upnya tidak terbaca, tidak terbuka. Oke, okay? seperti itu. Dan isi pop-upnya, ya, sama seperti isi page pada umumnya. Bedanya dia diawali dengan view, teman-teman. class view, ada page, navbar nggak wajib ada ya. Navbar nggak wajib ada, tapi wajib ada page content. Oke, okay? itu ya. Jadi pop-up itu kita seolah-olah bikin page baru, tapi bukan bikin file baru gitu ya. Hanya kita letakkan di ada uh, halaman yang sama. Oke, okay, baik. Dika, silakan share screen. Hai, hey, di share screen ya, Pak. Iya. Yeah. Oke, okay, mau lihat dulu. Uh, lucu, Icons. Pak, ini, Pak. Oh, iya, iya. tulisan Iya. Iya, yeah. yeah, coba mau lihat lagi programnya. Benar ya, tunggu-tunggu-tunggu. Ya, Itu kamu letakkan di page ya oke, sebentar. Pada saat nginstal tadi, nggak ngelubah-ngelubah kan ya, default aja ya. Iya, Pak. Uh, Dika, coba lihat ininya, uh, apa apa Node.js-nya ada pesan error? Enggak, Node.js-nya enggak ada ya, aman ya? Oke, okay. ya. uh, Pak, untuk yang... ya, ya, kenapa? Kenapa? Nah, itu kenapa enggak dicentang? Include framework seven icon-nya itu dicentang. Oh ya, itu, itu yang menyebabkan icon-nya enggak muncul ya. <laughs> Oh berarti saya bikin baru aja ya Pak nanti Atau atau copy paste dari Bisa enggak ya copy paste Harusnya bisa sih Ya kalau mau bikin baru Terus yang bagian iconnya itu File iconnya itu kamu copy paste Bentar saya coba cek ya Dimana letaknya ya. itu Ya itu waktu saat instalasi harus dicentang ya Oh iya pak. Uh, pak saya sama mau tanya mm -hmm. kalau misalnya mau hapus satu folder itu berarti dari atas sampai bawah ini ya pak? I, um, kamu pengen hapus seluruhnya foldernya? Iya, hapus satu iya. project ini pak? Iya betul. biasanya oh uh, atau nama rootnya, nama projectnya. Jadi HMP itu misalkan kan itu. Iya. Tapi HMP ini maunya mau jadi rootnya ya begitu kan? Iya Pak, ini rod besarnya. besarnya itu di dalamnya nanti kamu mau bikin week satu, week 2 dan seterusnya kan. Iya. Ya, iya. betul. Caranya seperti ini, kamu hapus isinya. Oh ya. Nah. Makasih, Pak. Oke. Okay. Uh, by the way, file icon itu yang ini ya, kalau di framework 7 kalau uh, centang ya, itu maka framework 7 akan nambahkan icon.css di sini. Sama dia nambahkan fonts. Di dalamnya itu ada macam-macam uh, icon untuk apa Framework Seven, yang ini, yang bagian ini, Framework Seven icon reguler-reguler ini ini adalah font yang dipakai untuk bikin ikonnya Framework Seven ya. Jadi kalau coba nanti jika kayaknya nggak ada file <tuh> itu ya. Jadi harus ya paling gampang kamu download Creative Project lalu dikopikan aja font dan CSS-nya. Oke, okay? nah teman-teman untuk exercise. Uh, saya dispense, Anda boleh ngumpulkan hingga hari ini ya, selesai ya, jadi jangan besok ngumpulkannya, tapi paling enggak hari ini jadi usahakan yang tadi gagal install dicoba ya, internetnya coba kembali gitu ya, kalau memang worst case enggak bisa di install uh, download aja githubnya langsung dari framework 7 ya. oke okay. uh, access-nya sebagai berikut ya, jadi di halaman home di halaman index tambahkan dua button ya tambahkan dua button pada halaman home index button satu bertuliskan Pancasila ya button dua bertuliskan favorit movie oke okay. jadi ada dua button ya button satu bertuliskan Pancasila button dua bertuliskan favorit movie button satu kalau diklik maka akan muncul pop up dengan akordeon. Ya pancasila sila satu sila dua sila tiga sila empat akordion kalau diklik akordionnya ah, sorry ya silakan uh, permisi apa mungkin belum di share screen ya pak ya loh oh tunggu uh. tunggu apa tunggu tunggu tunggu kelihatan layar saya ya salam kelihatan pak Oh, maaf maaf. saya ulangi ya saya ulangi ya oke okay, thank you thank you jadi eksersisnya adalah gampang di indeks html kalian nggak usah bikin project baru pakai project yang sekarang ini aja ya di indeks tambahkan dua button button pancasila sama button favorit movie nah button pancasila itu kalau diklik muncul pop up ya pop up yang tadi saya jelaskan uh, isi page kontennya adalah accordion semacam ini ada sila satu sila 2, sila tiga empat lima kalau diklik nanti kelihatan kontennya di manakah accordion anda bisa Coba cari uh, di dokumentasi, oke. Okay. Mana ya? Ada kan? Oke, okay. akordion. Nah, ini akordion atau collapsible ya? Akordion atau collapsible, dan um, apa namanya? Silakan dipelajari caranya. Nanti, sila satu, apa sila 2 apa sila tiga, apa sila 4 apa sangat gampang sekali. Oke, okay. jadi anda dipelajari cara pembuatan akordeon atau collapsible. Oke, okay. nah ada tombol back untuk menutup ini ya, menutup layar, layar pop-upnya. Batasan 2 bertuliskan favorit movie ya. Jika diklik maka membuka page baru. Di dalam page barunya, page kontennya berisi kartu berisi sebuah kartu yang ada gambar poster filmnya, dan di bawah poster tersebut ada info pemain dan sinopsis filmnya. Oke, okay. kartu itu kayak apa? kartu itu, teman-teman, seperti uh, ini, kartu. Uh, mending saya langsung ke example, supaya ada contohnya. Nah, ini ya, ada filmnya, ada apa namanya, ada poster filmnya ada judulnya ada sinopsisnya dan daftar ini tombol nggak wajib ada sedikit hints dari saya untuk menampilkan gambar sebaiknya anda pakai uh, image URL ya background image URL dan gambarnya sebaiknya comot dari URL tertentu dari internet ya anda comot langsung dari internet boleh gambar free boleh gambar yang uh, ada di film tersebut ya. Jadi Anda langsung direct akses ke ini ke gambarnya. Oke. Okay. Itu ya. Jadi page 2 larinya ke halaman baru movie ada sebuah film dan ada sinopsis dan judulnya. Oke. Okay. Sebentar ya, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Kok pengumpulannya seperti apa? Tolong kalian Zip, isinya www, isinya www, kalian zip namanya bebas, lalu diupload upload ke ULS, tempatnya sudah saya sediakan bobotnya 10% dari NDS model card yang digunakan bebas untuk itu ya image source biasa, bisa-bisa, pakai IMG SRC biasa-biasa ya. Um, tidak ada masalah saat build harusnya tidak ada masalah ya teofil jadi um, bebas oke ya saya dispen untuk eksersis ini silakan anda kumpulkan uh, hari ini oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman apa uh, misi pak, yep. saya mau bertanya tapi mengenai routing lalu juga mengenai Cordova gitu pak Iya. Yeah, uh, yeah. yang pertama, uh, jadi di dalam foldernya framework 7 ini kan ada folder Cordova ya berarti Cordova itu yang digunakan untuk build aplikasi kita ya pak ya Iya. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. berarti kalau kita mau ngebuild www yang ada di framework 7 berarti kita harus copykan semua www itu ke yang ada di dalam Cordova berarti selalu kayak gitu gitu, pak ya? Iya benar, Pada benar, benar. Nah praktek, makanya, prakteknya. iya memang, memang merepotkan. Makanya di awal tadi, uh, di awal banget tadi saya, nah ini dia. Di awal banget kalau kau pengen kedepannya nggak merepotkanmu, maka setelah mengcreate Framework Seven yang kita lakukan, kita, kita nge kita ngcreate project Cordova biasa, ya kan habis itu kita kopikan isi framework Seven BWM-nya, kita kopikan ke Cordova project biasa. Nah, lupakan yang framework server yang di awal. Kita kerjanya di projectnya Cordova. Gitu ya, supaya nggak merepotkan. Uh, hmm. Iya pak. Tapi permasalahannya saya ada nyoba kayak gitu, dia hmm. uh, routingnya nggak bisa pak, karena routingnya kan ada di filenya framework. Oh. Jadi nggak enggak sekedar hanya mengkopi ini ya. Nggak hanya sekedar hanya mengetik www-nya aja ya. Bentar saya cek dulu. Oh. Ih, oh, oh iya sih, tapi tetap nggak bisa sih kemarin saya. Oh, oke, okay. gini gini, Tevil, saya akan coba habis ini ya, nanti saya kabari ya apakah ada solusi lain, oke. Okay. Ya, harusnya ya, sih boleh, tinggal mengkopi ini lalu kita copy ke Cordova, beres. Oke, okay, nanti saya coba ya habis ini. Baik, Pak. Memang, menjengkelkan kalau harus copy paste, copy paste, ya. Makanya, kalau memang tujuannya mau building app-nya untuk Android, ya, mending yang langsung tadi, yang, Jadi, Anda tinggal copy kan Oke ya. Jangan buka ini, ya. Jangan dibuka file framework. Jangan dibuka indeks HTML-nya langsung, jadi untuk menjalankan. Freebook Seven di mata kuliah ini anda harus pakai npm start atau Cordovan, yaitu wajib ya. Jadi jangan di double click karena ada beberapa program yang bakalan nggak jalan ya, beberapa routing yang bakalan gak jalan. Oke itu ya, teman-teman. Pertanyaan lagi lainnya, Pak. Permisi, ini kenapa saya nggak kebasa ya Pak? coba tes ya. eh uh, boleh boleh boleh boleh ariki ya ariki ya oke iya okay. ya, pak ini hmm. pak jadi cuma kayak gini dia pak waktu aku enter uh, mall ya mau lihat itu itunya errornya di node js enggak error sih sebenarnya coba, itu ada coba. not found not phone itu sebentar oh. Bundle min css nya enggak ditemu hmm. bandel Coba kamu klik kanan, hello f 7 nya di page-nya nih. Bukan, bukan, bukan di sini, bukan di sini, bukan di, di browser ya, ya. Inspect atau view page source, view page source saja. Oke, okay. uh, kemarin ini. Undar, undar. Coba diklik itu playbook seven bandung mencakssnya. Ini. Uh -uh. Atau ya ya tutup aja dulu. Coba dibuka di browser apa di uh, komputermu. Maksudnya? Uh, oh iya ya, itu ada. Justi bilang npm-nya di. Tadi sudah diinstal npm-nya. Udah sih, coba aku install lagi ya. NPM install itu servernya install. mati. Apa apanya mati? Servernya mati. Oke, okay. nah, ini aku stasi. Gak, gak ada hubungannya dengan apa? C, oh di sini <laughs> okay. gak ada hubungannya dengan apa? C, okay. servernya ya? Node.js ini loh, bentar-bentar kamu ini bukan Node.js. Komen prom ya? Ini komen promnya, Node.js lah, bukan Node.js, Pak Klik kanan, run asesmen, administrator ya. Oke, okay. coba lagi masuk ke apa namanya? Foldernya, foldernya projectmu ini masuk di mana tadi? Eh, uh, CD, titik, titik ya? CD, titik, titik. Eh, uh, bentar, aku udah lupa kok. ya? Mister. Uh -uh tunggu sad ah kuliah dulu city kuliah city kuliah oi city desktop, op oh, kuliah uh. oke okay, terus happy oke heeh dir mana mata hello f 7 ya, ya f ya coba npm install ditunggu sebentar thank you justi ya coba dulu aja nih npm start enter doang mm -mm. yeah, oh. nah, ya doang nah jalannya ini cuman Klik Kanan Klik kanan inspect inspect inspect. jadikan yeah. itu ha -ha. itu cuman ada masalah dengan nabarnya dibenerin sendiri ya okay, tapi yang pasti belajar. jalan Oke okay, Thank okay, you Jasti ya oke okay. oke okay, itu Oh, apakah ada alasan khusus kita mengerjakan project di root folder framework server? Kenapa tidak kita copy saja? Enggak ada alasan khusus sih, ya. Jadi, devil jadi boleh dikerjakan di root apa di environmentnya Cordova. Boleh enggak ada spesifik khusus juga, karena kalau harus mindah-mindahin nanti, kelamaan ya devil. Tapi nanti, kalau memang mau untuk rilis ya mau building platform iOS ataupun Android ya terpaksa harus build di environmentnya nya Cordova. Oke okay. permisi Pak ya tiga mau tanya apakah setiap kali buat project baru harus di npm install terus ya Pak eh uh, gini eh uh, baik uh, kalau saya biasanya saya Uh, create uh, saya bikin satu project template ya satu project template ya jadi harus npm create UI kemudian npm install terus saya biarin di sana kalau saya mau bikin apa project baru saya tinggal copy paste foldernya jadi saya copy paste foldernya saya rename ya jadi dari folder template saya copy paste yang baru saya rename week2 kemudian Week 3, week 4, dan seterusnya. Jadi saya nggak selalu selalu menjalankan create UI. Gitu Dika. Oh iya, terima ya, kasih Pak. Jadi ya. ini uh, kalau kalian kerjanya di labnya ya, wah lebih repotnya lebih double ya, teman-teman ya. Kalau di labnya ya, kita mesti setting proxy ya. Jadi di NPM-nya harus setting proxy dulu. Dan proxy itu kadang-kadang lemot ya, lemot banget. Jadi create create project framework 7 itu bisa sangat lama ya karena proxy-nya sangat lemah. Sehingga itu tadi biasanya kalau saya kalau di lab kita akali uh, create-nya satu kali saja di awal perkuliahan di week satu gitu kan. Week 2, week 3, week 4 tinggal kopas, kopas, kopas daripada nge-create lagi dari awal. Itu ya, Dika. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman lain? By the teman-teman jangan lupa untuk absen di Neo dapat obatasi ide karena absensi sudah mulai diperhitungkan ya. Diberhitungkan dalam syarat hilang -tilang presensi. Jadi tolong jangan lupa itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kerjakan exercises-nya. Kumpulkan paling lambat hari ini ya. Um, dan kalau ada pertanyaan tambahan silakan lempar ke Hangout ya, ditanyakan di Hangout. Oke, okay. mungkin segitu dulu dari saya teman-teman. Um, recordingnya akan segera saya upload ke ULS setelah ini kuliah selesai. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan tadi atau gagal install gara, -gara internetnya lambat dan sebagainya, kalian tetap bisa mengikuti lewat recordingnya. Oke. Okay. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Pagi pak. Terima kasih. Lagi. Terima kasih pak. Thank you, thank you. Paki, thank you.